pakai sabun boleh nggak pak? ya boleh lah konak. ya udah ya udah. oh iya pak, kalau sabunnya nggak sengaja ketelan gimana? oh kalau itu nggak batal, tapi mati. Halo guys, apa kabar? balik lagi bersama saya Marlon Creator. kali ini kita akan membuat video reaksi dari channel YouTube dot Desik. Nah video kali ini kita akan mereaksi video yang berjudul ngeburit. Full movie edisi Ramadan. Oke, okay. terima kasih yang sudah support channel saya. Terima kasih untuk dukungannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dari saya. Jangan lupa like. Namun sebelum itu, ambil posisi, siapkan kopi. Sus, subscribe, subscribe! Wow, pemenangannya sangat indah jam 4 nggak sia-sia gua begadang siangnya bisa tidur seharian hih, mandi ah terus ngebuburit ke rumah si Robi Robi Robi ada si Dindanya enggak uh. yang ada gue ditimpuk pakai es batu dah mandi Iya abang kutang putih tumben udah bangun mau ngebuburit dong ih ngebuburit kemana Kona Kona jam segini udah ngaco ah elah oh, baru jam sepuluh baru ganti batu kemarin bentar-bentar jam 4 jam 10 di kamar Kona jam 4 Pak dicek dulu Kona hidup enggak jarum-jarumnya ya wafat Inan. wafat inilah wafat iya Pak wafat tuh gimana ini gimana apanya ah elah Kona kira jam 4 sore ya udah tidur lagi susah amat Curang ini sih ah, ah. Aduh Sepuluh lewat lima belas Sepuluh lewat tiga puluh Ih, langgar lima belas menit Ah, nggak bisa tidur kan jadinya Udah, mending mandi mandilah saya aja ketelan tuh air ah. Kona, Kona Iya apa-apa, jangan gosok gigi kamu, batal itu Iya, emang gaya. iya, iya dibilangin kan gak dimakan, Pak. tetap aja batal itu kan odol manis kayak es buah. Iya, uh. iya, iya, etah Eh, uh, kalau pakai sabun boleh gak, Pak? Ya boleh lah, Kona. Ya udah, ya udah. Oh iya, Pak, kalau sabunnya gak sengaja ketelan gimana? Oh, kalau itu gak batal, tapi mati. Uh, oh itu gitu mati. ya? Ya udah deh, gak jadi, gak jadi apa? Gak, gak jadi Ya udah, ah, sono, Kona mau mandi. Iya, yeah, iya. Yeah si ruhing ruhing ruhing ini suara gak asing toilet atau telolet terus terus terus aja kamu kumur kumur sampai hilang tuh gigi <tuk> ini tahu aja si papa jangan kumur kumur mulu dari tadi didengernya iya iya ah <tuk> puset dah udah gue lama lama main mandi itu Kau jam masih segitu aja gue lihat lihat apa iya perlu gue tinggal Iya, <laughs> ada lah yang mm, Ntar lo yot, kenapa <laughs> ngacak buka lo <lu> ya <laughs> Astagfirullah, nah, Iman gue masih kuat, nah <laughs> Gih, habis tumben ya Punjam segini ada apaan Sini merapat ke rumah gue Kita nih, gue hmm, Ngapain di sana juga bete. Ngapain, kena, yang penting ada temen ngobrol gue Lama banget ini, jang ya udah gue OTW deh Sip, gue tunggu ya Iya, iya Asik Kona main ya ke rumah si Peot. Pa. Papa. Jadi patung Gini nih si Papa kalau lagi nonton India pasti galau. Pa. Pissing papa. Astagfirullah. Kalau iklannya begitu buru-buru di skip lah, Pa. Remote-nya mati nah. Ah, alasan. Kona main dulu ya ke rumah Peot. Iya ya. Karena ya. Lari-larian, terbatal kamu. Eh, buset. Kaki Kona udah pada buluan, Pa. Kona udah dewasa. Ya kali masih main lari-larian Oh gitu Kalau udah dewasa nggak main lari-larian Ya kagak lah Paling duduk-duduk sambil ngobrol Anjang. Sambil ngopi? Hmm, enggak lah Pah Sambil ngopi Iya iya Asli Beot Iya iya nak masuk nak Papa lu kemana? Nah. Tuh dibalik Lah papa ini Elk ya Tador Kan belum aja, Niot. Eh, iya juga sih. Nah, bilangin lah, P.A tadi pagi sih tidur di situ, ini baru bangun kayaknya deh. Ya, iya, tapi itu ngapain? Ya, namanya juga orang tua, nak. Mungkin lagi bersujud dan meminta. Eh, iya juga sih. Ya, namanya juga bulan suci, ya. Nah, itu tahu loh. Ntar sore yang ngebuk kemana nih kita? ke situ aja tuh, pinggir jalan. Apa mau nyari es ke pasar? Anak-anak yang lain gimana? Pada mau merapatnya? Ya, pastilah deh, mana lagi eh yang hmm. bukber dong ya kapan kek hmm. ya lu anak yang gerakin biasanya kan lu panitianya ah, asyik ya si, si lalu ketua panitian sama temen-temen kelas eh taunya nggak jadi kenapa ya gitu di bilangnya siap <laughs> <Gadiinlah. Dimana> <laughs> ya, oh. lah ikut aja rapat jadiin lah gimana tempatnya atau kita kebaraan itu mah nggak aneh nah udah pasti begitu <laughs> Bapak lu masih sujud aja ya, salut gua Iya <gulakan> nak, mungkin dia bersyukur banget sama keadaan yang sekarang nak. Yang begini patut lu contoh Yot, kudu bisa ngikutin jejak dia Iya nak, moga aja gua bisa kayak dia Yot, peyot Iya pak, tolongin bapak Yot Lah kenapa, ayo ayo Kenapa pak? Kumis bapak kejepit ya? <gulakan> <gulakan> Udah jam 4 ini Yot, buburit kagak lu <gulakan> Ayo aja gua mah, tapi kemana? Asa sore aja. Rame, kejep, sambil nyari es kita. Naik apa? PA ya kali jalan. Aduh, motor gua belum dibenerin lagi bekas tabrakan itu. Naik sepeda gua aja. Di mana? Ya, ya udah. nggak ada yang sulit buat gua mayot. Mau naik apa, kek? Ya udah tunggu gua mandi dulu ya. Iya, iya, iya. Eh, hey. Oh, Subang. Bapak ada di rumah. Agak kaget saya pak ada apa ada lagi ngapain dia tadi sih lagi nonton ikan sirup pak eh buset ini orang horror banget ayo pak ayo ayo peo tunggu dulu ya pak iya iya jangan magrib-agrib yot takut nggak keburu buka iya iya ayo nak ayo ayo yot iya pak bapak boleh minta tolong ya? minta tolong apa pak tolong kasih kertas It, ini buat sahabat sudah bapak oh. ya pak Bapak juga ada di pasar, oh ya udah sini orangnya yang mana ini? Nih ya, Peot tahu nggak ada rumah bubuk di belakang pasar yang ada di bubuk? Di belakang Aduh, pasar. Ada Peot tahu Pak? Eh, pokoknya Peot ke pasar dulu, nanti kan ada banyak pedagang <tuh> baris tuh di sebelah situ. Nah ada gang kecil, Peot masuk aja dikit, nanti ada rumah satu di situ. Oh ya udah ya ya, tolong ya Yot Ya ya Pak, namanya Pak. Uh, kalau boleh tahu emang ada apa pak? nanti juga lu tahu ya. ya. perasaan lu sama atau enggak sama gua? yang jelas gua punya pirasat buruk tentang bapak lu. gua melindung ya. ya udah ayolah ya udah kasih ya? kasih. ya, lu punya pirasat buruk. pirasat buruk apa? Kalau tidur di tuh baru gak merinding ketika nyanyi. Ah, lu ih, <tik> iya aja. Nah, Mudah mudah-mudahan kita semua panjang umur, ya? Yuk. amin amin, amin. amin. lu mah ngira pingsan lah gua nyira dia udah meninggal, ya semuanya lu papa gua dibilang meninggal? meninggoy ga gitu maksud gua gua kira kayak di film-film kuasa ilahi gitu yot mati dalam keadaan sujud. Anjaya. bahan lu tuh seumpah asli hmm? boy liat-liat lu sapi lu, lu tayi, sapi. duel lu sini sama gua etah Nunggu buka. Gua ingetin plat nomor lu. Tuh, lu apalin Eh, buset Kejar, nah, kejar. Ya, Mau banyak kejar bukan ribut yang ada gua malam minum air sebotol. Ya habis kurang ajar nak. Udahlah, dikasih aja. Kan juga dia kena batunya. <laughs> Bersedekah di bulan Ramadan. Kasih banyaknya karena yang bapak lu maksu. Gak tau gue juga Kata dia ada gang kecil masuk dikit hmm, Itu kali yuk Yuk Gang kecil masuk dikit Ayah. ada gubuk Itu ada gang Oh iya Yaudah ayo yuk. Ini kali ya rumahnya nak. Iya yang mana lagi nggak ada lagi cuma satu bubuk. Sampai kau. salam, iya iya, um, nyari siapa deh? Uh, anu pak, bener nggak? ini rumahnya pak Ueng? iya iya bener. ini ada surat dari papa saya, katanya suruh kasih pak Koreng <tuh> ah? emang ini anak siapa? anak Parungkat pak eh? ayo ayo Parungkat, udah punya bujangan dia, ya ya ya, sini sini. <tuh> Ira surat buruk. Gua pesen es nong nong satu buat buka. Oh. Nih kasih bapak ya. Edah, gua kira surat wasiat, Tahunnya pesen es nong nong doang. Ira, nggak aneh bapak gua mana? Serius? Yang ngomong aja, nggak usah surat suratan segala. Ya udah, apa? Iya yeah, betul. Iya iya. Yeah, yeah. Pasal lagi nih. Iyalah. Batu, ya, gak bisa ikut lebaran dong lu Ya elah, cuma benjol doang Bentar lagi juga kempes <gif> Sini gua kempesin pake palu Eh, jangan, motor baru nih Mari dia, guys Bentar, bentar <gif> Motor yang tadi nih <gif> Jadi lu yang bikin muka gua kena becekan, ha? Lah, emang lu yang tadi di sepeda? <gif> iya, et dah Ya gua kagak tau Itu lu apa sama Apalah orang-orang lu beda sendiri sekupi lagi tinda kakona da R I N D U kangen ih kakona nah anda gue lama taliin dok taliin da gimana kabar kamu baik kakak kakak gimana aku meriang da serius iya meriang merindukan eyang ah, kirain lagi ya, pada ngapain guys Gua lagi nganter ibu gua bi malah ketemu biji nangka nih <laughs> lah, kepala lu kenapa jir? Hah? ini, kena batu tadi bi? gila sih, jirah, mampius Dah, mau beli apa? udah sono keburu magrib. Ih, hayulah sama abang ah, <laughs> udah kamu aja abang nitip capcin aja satu Iyi sendirian lah kenapa emang ih tega rame banget antri bantuin kenapa ya abang mau di sini aja sama teman-teman ah udah jangan mancing apa ih si abang tuh terlalu mendingin temen ketimbang ada sendiri ya yeah. mulai deh mulai ya emang eh dah asal nda tahu ya temen lebih dari segalanya teman-teman ini yang selalu nemenin abang di kalau kesepian ya jangan bandinginnya sama aku aku kan ada abang <laughs> ah udah sana ah ya udah ah lah pada mau kemana beli es Temen kita Ay... <ketil> <ketil> Lu beli apa ya Gua, gua lagi nyari es kelapa di mana ya? Sono es kelapa mah di pojok. Ya udah, gua ke sono dulu ya. Iya, iya, iya. Es buah. Bang, es buahnya satu ya? Iya, iya, iya. Kamu suka es buah juga ya ternyata. Iya, itu es favorit aku tahu. kamu kau bahasa sama dong kita. Wah, <ketil> <ketil> ya, serius? Iya, tapi aku es batunya doang sih Terus dari mana? Dia es buah, lu es batu Apa sih lu ah? Sama kok sama, kan sama-sama es. es Ya bedalah sama Eda buat tuh selalu samaan sama dia. Iri lu ya? Hmm? Ya enggak gitu, jijik aja gua dengernya. Dia tuh favoritnya es buah, sedangkan lu cuma es batu. Oh, eh kodok gua tanya, es buah dingin enggak? Ya iya dingin, es batu juga dingin. Edah. Ya ya selalu dah, susah emang kalau udah cinta, apa aja disambungin. Gigi, cemburu ya? najis Bang, saya satu juga ya. Di di di di kan ngapain, lu pesen es buah juga. Lah, terserah gua. Gua juga haus kali. Kan kodok mau beli. Nah, lu eh uh, Aku bawa uang cemban doang buat beli bahasa buat buka yeah. Pelit yeah. banget lagi bokap lu, kaya juga <laughs> Eh pelit bakal kaya, kalau kayak gitu bapak gua gak bakal kaya Ya gak kebangetan kali deh batal lu ngatain orang pelit Eh yeah, gak ada ya, orang ngatain doang sampe batal Kecuali ngatainnya sambil makan gorengan <laughs> yeah. Kakona mau beli kak, ini pakai uang aku gak apa-apa Kamu maksa kakak, ha? Uh, Gak kok kak, aku cuma nawarin nggak gitu nadanya, Edda Itu namanya maksa Aduh, mengapin aku kak Kalau kakak nggak mau, nggak apa-apa kok Kalau kamu tetap maksa Udah nak, udah nak, bahasin nak Lu mau kakak, gue tanya Ya udah mau <laughs> Ya udah, sono pesen sama abangnya Enggak, udah nah, biar kak Dot aja yang bayarin <laughs> Hih, Beneran ini Dot Ya, iya nak, udah sono pesen lah Bang, bungkus lima ya Satu, Edda <laughs> lima hari, Dot. Wah, parah sih, parah ini. Cih, iya deh, iya, satu. Dikasih ah, hati satu, ya. minta iya, jantung. Iya, iya. Ini dulu nih yang tadi dua nih. Berapa, Bang? Udah, enggak, aku aja. Duh, serius? Iya, makasih ya, Kak. Iya, iya. Bang, boleh banyakin nggak melonnya? Hmm, boleh, boleh, boleh. Eh, uh, atau enggak, melon semua aja deh. Gak usah pakai buah yang lain. Waduh, ya udah. Tapi bener ya, gak usah buah yang lain. Kalau mau melonnya doang, melonnya aja. Iya, iya. Bang, nggak jadi deh campur aja. Lah gimana? Ini melon udah masuk semua satu kilo. Eh, maaf, Bang. bang. Tadi nggak jadi. Nah, kalau melon semua isinya. Waduh, rugi gua ini, mah Ya maaf, Bang. Hah, nggak apa-apa dah, buang sial gua. Campur tuh ya. Iya, iya, campur aja, Bang. Bang, es batunya pisahin. Lah, lu gimana sih? Bukan yang ngomong dari tadi ya? Ya abangnya kecepetan sih. Ya kalau gua kecepet gak dapat duit gua. Nih, udah gua kasih tuh es batunya. Plastik ya? Iya, iya. Nih, udah ya. Ini sirupnya disatuin, ha? Mau gua pisahin juga, ha? Buset dah, aja gua. ah, kok abang marah-marah? Batal lo, Bang. Gua kagak puasa. Mau apa lo? Eh, buset, ya udah ya udah sini. Nih, tuh udah gua tambahin sirupnya. Ya, makasih. Yeah, bisa ke bikin lima mangkok sih ini, Mas. Malu, gua malu. Belum gak malu Dinda pacaran sama dia. Ah, cinta itu buta, Kak. Yeah, Dengar tuh, buta. Dah lah. Buta dan tuli. Oh, beli apa lagi, Ndak? cari makanan dulu ya buat ibu aku. Oh, Kakak temenin enggak? Enggak usah, Kak. Katanya Kakak mau beli bakso. ya udah deh. Kakak di sini ya. Iya. Gua kasih payol dulu ya, Nak. Iya, iya, iya. Bakso biasa, cepat. Bang, bang biasa ya? Oh, siap, siap. Bang, bakso biasa ya, satu. Oke, oke. Nih, baksonya. ah kok beda, Bang? <laughs> Hah? Adik <susur> sampai pesen bakso apa? Bakso biasa. Lah, itu lah terus dia? Bapak kira saya enggak dengar, ha? Dia juga pesen bakso biasa, Pak. Dia itu udah biasa belanja di sini, Dek. Oh, jadi ah, ada bonusnya. Dikasih. Udah ne, belanjanya? Udah kok, ini aku udah banyak. Ya udah yuk, ah. Yang lain mana ya? Udah pada di sono, kayaknya, deh di parkir motor. Ya udah yuk. Lama banget dah. Makannya, kata aku juga ikut. Ya udah pulang yuk, ah. Udah setengah enam, nih. Yaudah udah ya Bu, udah belanjanya? Udah, udah. Ya udah, balik bareng yuk konpoint. Anjay konvoy Nih, satuin jajanan gua sama lu ya. Ya ya ya, sini sini. Yah, jatoh ega di situ mah. Sini sini cantolinnya di motor gua nih. Nah, iya iya iya ya. Titip ya, Bi. Iya Pelan -pelan, ya. Pelan-pelan ya. Bukan naik <laughs> sepeda. Iya ya, takutan banget. Ya udah, guys. Anjay, risik. Hmm, penjel kaki kau. Duh, udah maghrib, Dot Duluan aja sih. Eh, uh, tapi bu, ya udah deh. Nah, gua duluan aja ya. Ini ibu gua mau siapin buat buka. Iya iya, dot, gak apa apa, santai aja. Uh, nggak setia kawan lu, dot. Di belakang begitu. Tadi ko bilang lagi. santai. Udah seolah atap. Aduh Ngebut aja kak Ntar ibu marah Jailah Lama banget lagian si Kona Nah Gue duluan aja ya Gue masih jauh uh, Jajan Iya iya, iya yaudah udah Bi Hati-hati Bi Jangan ngebut ya, ya. Kak Duluan ya Iya iya ndak Pulang kosong Lata Yes kita ngga <laughs> Bi Robi Telepon sama lu, cepetan Gimana ya? Gak ah yalah. telepon si sama, nah. Aduh. Yeah. Musibah ini sih Musibah ini ya. Pak. Wassalam. besok kita Oke guys, terima kasih yang sudah selalu steam menonton video ini. Silahkan di request komentar di kolom komentar Mau video mana yang saya harus seleksi Oke, okay. terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe